Wilayah Suan Timur, sebuah benua yang berisi legenda yang tak ada habisnya. Sejak zaman kuno, banyak ahli gemetar dunia lahir di negeri ini. Kekuatan yang mereka miliki mengguncang para pendahulu mereka dan menerangi jalan bagi generasi baru praktisi. Kekuatan dan martabat mereka yang besar masih mengejutkan dan membuat orang terpesona di seluruh dunia bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Pada saat yang sama. Itu juga menyebabkan banyak orang merasakan rasa hormat terhadap tempat ini. Kekaisaran di wilayah Suan Timur sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit. Kerajaan bangkit dan jatuh setiap hari. Dan kompetisi tanpa akhir menyelimuti seluruh benua. Penguasa sejati negeri ini yang menjulang di atas kekaisaran yang tak terhitung itu adalah makhluk raksasa yang dikenal sebagai sekte super. Mereka duduk di atas semua kerajaan dan memiliki warisan dari zaman kuno. Di antara sekte super ini, ada 8 sekte super besar berdiri di puncak Gerbang Yuan, 9 surga tertinggi Istana Kemurnian, Sekte Dao, Sekte Wayang Seribu, Simbol Vali, Sekte Pedang, Grid Desolate Palace dan Sekte Ilahi. 8 sekte super besar ini adalah tuan sejati negeri ini. Kekuatan yang dimiliki masing-masing dari mereka dapat secara instan menghancurkan kerajaan apapun. Tentu saja. Di benua ini yang penuh dengan perkelahian. Bahkan sekte super tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri. Tidak hanya delapan sekte super besar memiliki banyak konflik di antara mereka sendiri. Ada juga cukup banyak sekte super lainnya yang mengamati posisi mereka. Setelah semua. Meskipun delapan sekte super besar mungkin yang terkuat di wilayah Suwan Timur. Ada lebih dari delapan sekte super. Kekuatan beberapa sekte super yang tersisa ini mungkin kurang dibandingkan. Tetapi mereka juga bukan penurut. Lagi pula, semua orang ingin mendaki ke atas di dunia ini. Namun secara keseluruhan, struktur wilayah Suan Timur saat ini masih dikendalikan oleh delapan sekte besar. Namun, masih ada jumlah arus bawah yang tak berujung hadir di bawah permukaan yang tampaknya tenang ini. Delapan sekte besar berdiri di delapan arah yang berbeda dari wilayah Suan Timur seperti makhluk ilahi besar. Mereka seperti penjaga tanah. Ada pegunungan yang luas, puluhan ribu kilometer lebarnya di wilayah barat daya wilayah Suan Timur. Pegunungan ini ditutupi oleh awan dan kabut sepanjang tahun. Pemandangan yang sangat misterius. Pegunungan yang sangat besar ini disebut wilayah Dao. Terletak di wilayah Dao adalah salah satu dari delapan sekte super besar wilayah Suan Timur, sekte Dao. Ratusan dan ribuan kerajaan menghiasi daerah di sekitar wilayah Dao ini. Kerajaan-kerajaan ini memandang Sekte Dao sebagai pemimpin mereka dan memperlakukan Sekte Dao sebagai tanah suci. Mereka juga mengandalkan Dao Sekte untuk bertahan hidup. Jauh di dalam pegunungan Dao luas yang tak berujung ini, ada daerah tertutup kabut yang jelas terpisah dari tempat lain. Tak terhitung gunung yang sangat tinggi dan besar berkumpul bersama di sini. Samar-samar orang bisa melihat sejumlah besar bangunan megah di puncak gunung-gunung besar ini. Banyak kota muncul di bawah kabut di bawah gugusan pegunungan raksasa ini. Itu sangat hidup di sana. Dari jarak yang sangat jauh. Tampak seperti sebuah negara. Di bagian terdalam dari barisan gunung, tire cahaya besar yang membentang beberapa puluh ribu kaki mengalir turun dari langit seperti kubah. Ukurannya sangat luar biasa sehingga tampak seolah-olah siang dan malam berada di bawahnya. Orang bisa melihat banyak aula besar di dalam tirai cahaya yang memancarkan aura kuno dan lingkungan. Suara angin bergema tanpa henti di langit di dalam kubah ini. Dan jika seseorang melihat ke bawah dari atas, adalah mungkin untuk melihat banyak sosok semut yang mengisi melalui awan dengan perasaan agung kuno yang tak terlukiskan. Berdengung. Pada saat ini, tirai cahaya di langit yang jauh tiba-tiba berubah. Setelah itu, sejumlah besar cahaya berkumpul. Sebelum akhirnya berubah menjadi formasi yang sangat besar. Ratusan tokoh muncul dalam formasi dalam sekejap cahaya. Dan langsung tercengang ketika mata mereka digeser ke bawah. Mendesis. Di depan kerumunan. Wajah lindung dipenuhi dengan syok karena adegan di bawah ini. Segera setelah itu. Dia menghirup udara dingin yang dalam. Sebelum sekali lagi menatap tirai tipis di depannya yang tampaknya menutupi langit. Setelah itu ia berbelok ke arah gunung besar dan aura kuno yang terkandung di dalamnya. Rasanya seperti dia melakukan perjalanan waktu kembali ke zaman kuno. Meskipun kuno harta karun cukup besar, itu setelah semua hanya beberapa reruntuhan. Sementara tempat yang saat ini muncul di depan mata Lindong adalah sekte super asli. Makhluk luar biasa di dunia ini. Selamat datang di sekte Dao. Wu Dao tersenyum melihat sekelompok orang yang tampaknya terkejut sampai batasnya. Ada beberapa kebanggaan di wajahnya saat dia tertawa. Ini adalah Dao Sekte ya. Lindung tanpa sadar mengjilat bibirnya. Dia pernah iri kepada para murid Sekte kuno ketika Sekte kuno tetap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sekarang akan dapat menikmati hak istimewa yang sama. Ayo pergi. Ikuti aku ke Dao Sek. Kalian semua masih belum dianggap sebagai murid Dao Sekte Sejati. Jangan berkeliaran secara acak. Wu Dao melambaikan lengan bajunya ketika cahaya emas bergegas keluar. Sebelum memasuki tirai cahaya. Bas-bas. Penghalang cahaya berdesir sedikit. Dan undulasi samar yang menyebabkan kulit kepala lindung terasa mati rasa. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang telah membangun pertahanan yang menakutkan. Ada formasi yang tersembunyi di dalam tirai cahaya, dan kemungkinan formasi sekte kuno yang hebat dari sekte dao. Jika diaktifkan, bahkan seorang ahli di Misterius Life Stage akan segera dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan Live key yang terkuat pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ekspresi Martin kecil juga agak suram, ketika dia mengamati tirai cahaya di depannya. Bahkan dia merasakan bahaya yang sangat besar dari tirai tipis ini. Lindung mengangguk. Tidak merasa terkejut sama sekali. Akan aneh jika sesuatu yang digunakan oleh sekte Dao sebagai sekte besar mereka yang melindungi formasi tidak memiliki kekuatan seperti itu. Penghalang cahaya berdesir saat jalur perlahan-lahan terbuka. Wu Dao melambaikan tangannya dan are cahaya yang mengikuti kelompok Lindung memasuki bagian dalam sekte Dao bersamanya saat dia bergegas melewati pintu cahaya. Bang! Saat mereka memasuki pintu cahaya. Kelompok Lindung merasakan yuan power alami yang kaya dan hampir kental menerkam mereka. Tubuh mereka segera terguncang oleh perubahan tiba-tiba. Dan beberapa dari mereka dibalik oleh badai yuan power ini. Kekuatan yuan alami yang kaya. Saat Lindung merasakan kekuatan yuan yang menembus tanah ini, ekspresi wajahnya segera berubah sedikit. Kekuatan yuan alami dunia dalam tirai cahaya ini kemungkinan lebih dari selusin kali lebih kaya daripada dunia luar. Jelas, ini adalah taktik kuat yang digunakan Dao Sekte. Ini dengan paksa dan terus-menerus menyerap kekuatan Yuan alami dari ratusan ribu kilometer di sekitar ke Sekte Dao untuk digunakan para muridnya. Langkah ini benar-benar sedikit menakutkan. Swoosh, swoosh. Sementara kelompok Lindung kaget karena Yuan power yang menakutkan. Selusin pelangi bergegas melintasi langit. Akhirnya, mereka berubah menjadi selusin sosok manusia mengenakan jubah merah gelap. Orang-orang ini bergegas untuk melihat karena kedatangan kelompok Lindong. Wajah mereka hanya santai ketika mereka melihat Dao, Wakil kepala ruang ucapan salam Dao. Selusin tokoh hormat menangkupkan tangan mereka bersama dan membungkuk. Ini adalah para murid yang dipilih dari perang 100 kekaisaran. Dao dengan lembut terkekeh saat dia menjelaskan dengan santai. Selusin tokoh hanya sampai pada pemahaman yang tiba-tiba pada saat ini. Mata mereka langsung menyapu kelompok besar Lindong. Ada beberapa kekakuan di mata mereka dan cukup banyak orang menghindari pandangan mereka. Jelas ditekan oleh aura dari tubuh mereka. Seperti yang diharapkan dari Sekte Dao. Hanya patroli murid saja sudah begitu kuat. Hati Lindung sedikit terguncang karena aura kuat mereka. Dari apa yang dia tahu? Kekuatan kelompok ini semua pada atau di atas panggung lima yuan nirvana. Selain itu... Kekuatan bertarung mereka jelas jauh lebih besar dari ahli tahap lima yuan nirvana biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki sikap seperti itu. Meskipun aura mereka kuat, mereka tidak menyebabkan tekanan pada lindung. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan enam ahli panggung nirvana yuan. Selain itu, dalam hal taktik, dia tidak benar-benar takut kepada murid-murid ini. Setelah mata para murid yang berpatroli menyapu, mereka berhenti sedikit lebih lama pada kelompok Lindong. Jelas, orang-orang ini juga merasa mereka agak luar biasa. Mereka segera mengangguk pelan. Sepertinya perang seratus kerajaan telah menghasilkan cukup banyak murid yang layak. Wakil kepala Aula Wudao, tolong pimpin para murid ini dan menuju ke tahap pemilihan Aula. Tiga wakil kepala Aula besar lainnya sudah menunggu. Seorang murid berpatroli berbicara dengan hormat kepada Wu Dao. Wu Dao mengernyit sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dia mendengus. Orang-orang ini sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan dengan cemas ingin merekrut beberapa anggota baru ya. Murid-murid yang berpatroli agak malu ketika mereka mendengar ini. Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Pergi. Pergi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Wu Dao melambaikan tangannya dengan jengkel dan mengusir murid-murid yang berpatroli. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan wajah yang agak suram dan memimpin semua orang menuju gunung besar di kejauhan yang tertutupi oleh awan. Lindung memandang Wu Dao, yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak mengerti mengapa yang terakhir tiba-tiba menjadi tidak senang. Ada empat aula besar di mana Sekte Dao mempersiapkan murid-muridnya. Mereka diberi nama Sky. Float, dan Desolate. Berdasarkan apa yang aku tahu, Sky Hall saat ini harus menjadi yang terkuat. Earth Hall adalah yang kedua sedangkan Desolate Hall yang terakhir. u Dao adalah Wakil Ketua Aula-Aula Desolate. Petik 2. Para murid yang memasuki Dao Sekte akan memilih satu dari empat aula. Namun, karena Desolate Hall berada di peringkat terakhir, mereka yang sangat berbakat biasanya akan diburu oleh Sky Hall dan Earth Hall. Suara Little Martin terdengar di samping telinga Lindong dan menyelesaikan keraguan dalam hati yang terakhir. Paulah mana yang harus aku bergabung? Lindong segera mengerti. Dan bertanya dengan lembut. Martin kecil merenung sejenak sebelum perlahan mengucapkan dua kata. Desolate Hall. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah.